Hai para animal lovers, kembali lagi di channel Dokter Jack Kali ini Dokter Jack akan membahas tentang apa saja hewan langka yang dilindungi di Indonesia Hingga saat ini para ilmuwan telah menemukan sekitar 8,7 juta spesies tanaman Hewan sementara spesies di laut 91% belum ditemukan meskipun dikenal sebagai negara yang memiliki beragam flora dan faunanya, namun ternyata Indonesia memiliki sederet hewan yang juga terancam punah, hal tersebut bisa terjadi karena berbagai faktor, baik secara alamiah atau faktor yang dipengaruhi karena ulah manusia. Para animal lovers perlu mengenal dan mengetahui hewan apa saja yang menjadi langka di Indonesia agar bisa berupaya untuk menjaga dan melestarikannya, Berikut ini beberapa hewan langka di Indonesia yang semakin langka keberadaannya. Apa sajakah itu? check this out. 1. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau dalam bahasa Latin Panthera tigris sondaica merupakan spesies hewan langka yang terancam punah. Hidup di endemis asli Pulau Sumatera, hingga saat ini hanya tersisa sekitar 603 ekor yang tersebar dalam 23 lanskap di Sumatera dengan jumlah masing-masing berkisar dari 1 hingga 185 individu. Hal ini diakibatkan oleh kerusakan habitat hingga tingginya angka kematian. Tak sampai di situ harimau Sumatera juga seringkali beredar di perdagangan ilegal di mana bagian-bagian tubuhnya diperjualbelikan dengan harga tinggi di pasar gelap yakni untuk dijadikan perhiasan, tas kulit, ikat pinggang dan masih banyak lagi. Harimau Sumatera jantan memiliki panjang rata-rata 92 inci dan berat 140 kg atau 300 pound dengan tinggi harimau Sumatera jantan mencapai 60 cm sementara pada betinanya memiliki tinggi sekitar 78 inci atau sekitar 198 cm dan berat 91 kg atau sekitar 200 pound. harimau sumatera mampu bereproduksi kapan saja dengan masa kehamilan 103 hari dan mampu melahirkan dua atau tiga ekor anak harimau sekaligus. Berkurangnya populasi harimau dikarenakan habitat mereka yang semakin sempit, karena berbagai faktor dan salah satunya adalah perusahaan yang bekerja sama dengan oligarki yang tidak bertanggung jawab. 2. Komodo Komodo sebagai hewan langka pertama di Indonesia juga menjadi satu-satunya hewan purba yang masih hidup hingga saat ini, Hewan langka ini memiliki nama lain Varanus komodoensis atau orah juga merupakan salah satu spesies reptil terbesar di dunia, komodo memiliki gigitan yang sangat kuat serta bisa yang sangat mematikan, racun berbisa ini berasal dari ribuan kelenjar pada area gusinya, habitat komodo sendiri saat ini hanya dapat ditemukan di pulau komodo, flores, gili matang, gili dasami dan rincan Nusa Tenggara Timur Indonesia. Komodo kini telah menjadi hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dengan dibangunnya Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo tersebut terbagi menjadi dua, yakni Pulau Rinca dan Pulau Komodo yang jika dijumlahkan terdapat sekitar 2.700 ekor komodo di dalamnya. 3. Burung Jalak Bali Burung Jalak Bali atau bahasa latinnya Lekopsar rotsildi adalah satwa endemis asli dari Bali, Burung Jalak Bali ini ditemukan pada tahun 1910 oleh pakar binatang dari Inggris yaitu Walter Rothschild. Jenis burung ini memiliki ciri warna biru di sekitar mata dan warna tubuhnya yang putih bersih. Burung Jalak Bali masuk sebagai hewan yang terancam punah dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Burung Jalak menjadi langkah keberadaannya diakibatkan oleh proses berkembang biak pada burung jalak yang membutuhkan waktu lama serta perburuan liar yang terjadi, burung jalak sendiri berkembang biak secara monogamus, atau hanya akan memiliki satu pasangan saja pada satu musim kawin yang menyebabkan seks rasionya hanya satu banding satu. burung jalak sendiri mulai melakukan proses berkembang biaknya mulai dari usia 7 hingga 9 bulan. Mereka akan menghasilkan telur dengan jumlah maksimal adalah 3 butir saja dan akan dirami oleh induknya selama kurang lebih 16 hari sebelum nantinya akan menetas, Burung ini sendiri memiliki panjang 25 cm, panjang parunya 3 cm, kepalanya 5 cm, leher burung 2 cm, sayap 13 cm, dan ekornya 6 cm. 4. Macan Tutul Jawa Macan tutul Jawa adalah hewan yang dinyatakan langka dan terancam punah dan termasuk dalam Red List di IUCN, Macan tutul Jawa juga dilindungi berdasarkan UU 134 Tahun 1931 tentang perlindungan binatang liar, Macan tutul Jawa sebagai spesies macan tutul yang memiliki ukuran paling kecil dengan penglihatan yang sangat tajam. Macan jenis ini adalah hewan endemis yang hanya bisa ditemukan di Pulau Jawa sebagai habitat utamanya, Kini macan tutul Jawa telah dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Kambangan, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, hingga Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Kelangkaan macan tutul sendiri diakibatkan oleh perburuan dan habitatnya yang kian rusak karena penebangan dan pelebaran lahan. 5. Burung Cendrawasih Burung cendrawasi dengan habitat asli di dataran rendah ini merupakan burung yang menjadi maskot Pulau Papua, terbagi menjadi 41 spesies, dan tersebar di Papua Barat sebanyak 38 spesiesnya, di Pulau Torres hingga ke Australia bagian timur, jenis cendrawasi yang paling dikenal diantaranya cendrawasi kuning besar atau cendrawasi paradise apoda. Burung cendrawasih sendiri memiliki ukuran yang beragam tergantung jenis spesiesnya yang terbagi menjadi spesies kingbird of paradise. 15 cm ukurannya, hingga spesies Black Ciclebil 110 cm atau 1 meter ukurannya, karakteristik utama burung cendrawasih terletak pada warna bulunya yang menarik perhatian seperti merah, hijau, dan biru, berdasarkan nama ini pula penamaan burung ini misalnya pada cendrawasi kuning yang lebih dominan pada warna kuningnya, cendrawasi merah yang dominan warna merahnya, cendrawasing hijau dan biru pun demikian. Burung Cendrawasih juga dijuluki Bird of Paradise di Eropa atau burung dari surga. Sayang karena keindahannya ini burung Cendrawasih menjadi burung yang banyak diburu dan kian langka keberadaannya. Cendrawasih kini menjadi satu satwa yang dilindungi pemerintah melalui UU nomor 5 tahun 1990 dan PP nomor 7 tahun 1999. 6. Ikan Arwana Merah Ikan arwana terbagi menjadi beberapa jenis bergantung pada warnanya. Misalnya, pada arwana silver yang berasal dari negara Brazil, arwana hijau, Kalimantan Barat, dan arwana emas, Sumatera dan Malaysia, arwana merah sendiri berasal dari Kapuas Hulu, Indonesia, dan tersebar di daerah Kalimantan Barat seperti di Sungai Kapuas dan Danau Sentarum. Hewan ini kini telah dinyatakan sebagai hewan langka dan dilindungi oleh Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 6 tahun 2001, yang menyatakan Danau Lindung Empangau Kalimantan Barat ditetapkan sebagai Danau Lindung, sebab kelangkaannya juga disebabkan oleh penangkapan liar masyarakat. Selain itu perairan yang tercemar juga membuat arwana ini sulit untuk bertahan hidup. Selain hukum adat juga diberlakukan yang membuatnya hanya dapat diambil jika ukurannya kurang dari 5 cm. 7. Kucing Merah Kalimantan Kucing Merah merupakan hewan endemis asli Pulau Kalimantan dan tersebar keberadaannya dari dataran rendah, hutan rawa, hingga perbukitan kucing ini termasuk ke dalam salah satu hewan langka dan terancam keberadaannya sejak tahun 2002 silam, memiliki nama latin Catopuma badia, kucing merah Kalimantan ini juga dikenal sebagai kucing Borneo. Jumlah populasi di habitat aslinya diperkirakan hanya tersisa sebanyak 2.500 ekor saja akibat rusaknya habitat, bahkan di beberapa tahun terakhir kucing merah ini mengalami penurunan populasi sebanyak 20%. Untuk ciri fisiknya, kucing merah memiliki warna coklat kemerahan dengan ukuran tubuh yang lebih kecil dibanding ukuran kucing pada umumnya. Namun di area ekor dan tubuhnya lebih panjang, kepalanya pun lebih kecil dengan bentuk telinga yang bulat. Itulah sedikit penjelasan mengenai hewan langka yang dilindungi di Indonesia, untuk lebih lengkapnya tetap stay tune dan subscribe channel Dr. Jack, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai hewan langka di Indonesia yang dilindungi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya para animal lovers, untuk mendukung channel Dokter Jack agar lebih berkembang lagi dan dapat menjadi channel diskusi dan pembelajaran seputar hewan, sampai bertemu di video selanjutnya ya, para animal lovers. Bye bye.